Hai sahabat kanal balijani apa kabar semoga sahabat semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sentosa kali ini Tutsugi akan berbagi konten mengenai Brahmana yang disatriakan apa maksudnya telain dan tak bukan adalah keturunan Brahmana yang mengemban tugas sebagai penguasa atau adipati. Hal itu terjadi pada masa Kerajaan Majapahit, di mana Gajah Mada menjadi Mahapati. Karena inisiatif Gajah Mada, mereka yang merupakan keturunan Brahmana itu menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan di bawah Majapahit. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak dengan merujuk buku ensiklopedi Kerajaan-Kerajaan Nusantara dan sumber lainnya. Salah seorang dari mereka adalah Sri Kresna Kepakisan, yang mana merupakan putra bungsu dan yang Wangbang Kepakisan, seorang Brahmana dari Kediri. Samperangan dipilih sebagai pusat pemerintahannya karena tempat itu pernah menjadi markas tentara Majapahit saat menaklukkan Bali. Waktu itu yang menjadi raja di Bali adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang memerintah dari bedahulu atau bedulu. Mengenai asal usul Dhaniang Resna Wangbang Kepakisan, berbagai babad memberikan keterangan yang tidak sama. Babat Buleleng menyebutkan bahwa beliau dilahirkan dari batu dan dikatakan beliau merupakan orang yang berilmu tinggi. Beliau memiliki tiga orang putra dan satu putri. Putra tertua yang bernama Sri Juru oleh Gajah Mada dijadikan penguasa di Blambangan. Sementara adiknya Sri Bima Sakti diangkat sebagai penguasa di Pasuruan. Selanjutnya saudara perempuan mereka yang bernama Datu Muter menjadi penguasa di Sumbawa. Sedangkan Si Bungsu Sri Kresna Kepakisan menjadi penguasa di Bali. Sumber lain yaitu babad dalam menyebutkan bahwa dang yang Kresna Wangbang Kepakisan merupakan putra amputan tular penulis kitab Sutasoma. Jadi beliau tidak dilahirkan dari batu sebagaimana yang dinyatakan dalam babad buleleng disebutkan pula bahwa Empu Tantular merupakan putra Empu Bahula sedangkan kakek Empu Tantular adalah Empu Barada yang menundukkan kesaktian janda dari Desa Jira Silsilah yang dimuat dalam Babad Arya Tabanan juga pada dasarnya sama hanya saja ada beberapa nama yang ditambahkan seperti nama Empu Bahula menjadi Empu Bahula Chandra dan Janda Sakti dari Jirah disebut sebagai Walunateng Jirah Semua sumber babad setuju bahwa Sri Krishna kepakisan merupakan putra bungsu Brahmana dari kediri itu mengenai tahun pemerintahan Sri Krishna Kepakisan berbagai sumber juga memberikan keterangan yang berbeda yakni sejak tahun 1350 sampai 1380 menurut Babad Buleleng sejak tahun 1349 sampai 1383 menurut Babad Arya Kutawaringin dan sejak tahun 1352 sampai 1380 menurut Babad Dalem Perbedaan itu terjadi karena babad babat tersebut ditulis jauh setelah peristiwanya terjadi, sehingga tidak mustahil terjadi kesalahan dalam pencatatan. Kendati demikian, semua sepakat bahwa Sri Kresna Kepakisan memerintah di Bali pada abad ke-14 atau sejaman dengan Raja Rajasa Negara atau Hayam Wuruk. Menurut Bapak Dalem, pada masa awal pemerintahan Sri Krishna Kepakisan, beberapa desa di Bali kerap memberontak. Karena itu, Sri Krishna Kepakisan mengutus beberapa bawahannya untuk menemui Patih Gajah Mada di Majapahit. Oleh Patih Termasyur itu, mereka diberi petunjuk tentang tata cara pemerintahan. Selain itu, ia juga berjanji bahwa Majapahit akan tetap memberikan perlindungan kepada raja yang ditempatkan di Bali. Setelah kondisi Bali berangsur aman, Sri Krishna Kepakisan memerintahkan untuk mengadakan perbaikan terhadap enam pura utama di Bali dan meminta rakyat bekerja bakti. Selain itu, beliau membagi-bagikan benih padi dengan pesan agar rakyat mengolah tanah pertanian dengan baik. Babad Arya Kutawaringin menyebutkan bahwa pengganti Sri Kresna Kepakisan yang bernama dalam Agra samperangan bukanlah pemimpin yang cakap. Sehari-hari kerjanya hanya bersenang-senang demi kepentingan dirinya sendiri. Para pembesar yang hendak menghadap sering merasa kecewa karena mereka harus menunggu raja yang tidak kunjung muncul hingga sore hari. Oleh karenanya, para menteri yang dipimpin oleh Bendesa Gelgel -Gel yang bernama Klapo Diana minta adik raja, Ideo Ketut, melesir agar bersedia mendirikan pusat pemerintahan baru di Gelgel. -Gel. Dengan dipenuhinya permintaan bendesa Gel-Gel, maka pada tahun 1383 berdiri kerajaan Gel-Gel dengan Dewa Ketut Ngulisir sebagai raja pertama. Adapun gelar beliau setelah menjadi penguasa baru adalah dalam Ketut Semara Kepakisan. Sementara itu kerajaan yang berpusat di Samperangan mulai dilupakan orang. Dalam agresi perangan masih berkedudukan sebagai raja, tetapi tidak memiliki kekuasaan lagi, dan kerajaannya berakhir ketika ia wafat. Pada masa pemerintahan dalam Ketut Semara Kepakisan Rakyat Hidup Sejahtera, bahkan beliau sempat menghadap Raja Majapahit sebagaimana disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama. Dalam babak dalam disebutkan bahwa raja bertolak ke Majapahit, diiringi para menteri dan pembesar kerajaan. Mereka berangkat dari Bali dengan menggunakan perahu, dan perjalanan itu memakan waktu satu bulan. Penampilan dalam Ketut Semara Kepakisan dikatakan sangat mengesankan hadirin lainnya karena ketampanannya yang bagaikan dewa Semara atau dewa kama. Masih menurut sumber yang sama dalam Ketut Semara Kepakisan kemudian digantikan oleh putra mahkotanya yang bergelar dalam Batur Engong atau Dalam Watu Rengong atau Sri Watu Rengong pada tahun 1458. Pada masa pemerintahan Dalam Watu Rengong, Bali dikatakan mencapai masa keemasannya. Bali pada saat itu berhasil mengembangkan pengaruhnya hingga belambangan Pasuruan, Nusa Penida, dan Sumbawa yang ditaklukan pada tahun 1512. Selanjutnya disusul dengan penaklukan Sasa atau Lombok pada tahun 1520. Demikianlah kisah mengenai dalam kesenag kepakisan dan warisnya salah seorang keturunan Brahmana yang disatriakan. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.